Ara, halo <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> ini <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Jadi ya enaknya, ah tutorial, jadi aku gak model kan, kayak akhirnya ya tak kayak karet ban, jadi karet ban, eh apa nih? tapi regannya sepuluh bu? iya, iya, iya, kok sepuluh bu, apa itu? oh privat sendiri yang rekamannya apa itu? apa itu? cek bareng arang kan? saya kelasnya saya saya budak saya ini kan saya boleh model saya ini kan saya model kan iya orang tak jebol Oh, ini promosi parkiran motor wisata Jongplang, ya sumber Jomblang. Galau sumber apa em parkirannya motor? Hm. ora. ada. aku kan kamera depan kena itu jual mati lho Hahaha eh, oh melu lu, aku juga kencing, oh, tadi melu malu, hahaha, eh, tak hai hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gedulur ini lagi mati sama sore dan mulai kerja boleh, kan? <laughs> ya Coba <gak. laughs> eh, lagi ketemu, ketemu lagi bersama gue, guys. motovlog Kediri. kali ini lagi pulang kerja, ada teman temannya nih di sini. Kalau jam setengah lima ya, kayak gini rame dulur. Coba sana nih, rame hahaha <laughs> di CEO, ben, ben loh <laughs> di CEO, ben, ben, ben YouTube <laughs> loh <laughs> Lo. <laughs> ya, kenang, ya kenangan <laughs> ini tulor, ini teman kerja Ah, kerja lur. Alah kerjo, Tolong di no oleh Jakarta. Terus sayur aku. Apa jenenge, Suasana ini meriah Sama tontonan ini meriah lor Karena tiap sore yang ini Pulang kerja aktivitas Jam 4, setengah 4 Bawa apa udah mulai kerja Mas Andi Ini namanya Mas Andi lor ini teman dari kecil sampai sekarang ya tetap rukun aja kayak gini meskipun jarang ketemu dia di Jakarta, Bekasi saya di Kediri, Pojo, atas hahaha. <laughs> Tapi sayangnya dia belum nikah, belum punya cewek, <laughs> teman dekat, teman soro, konjol soro, konjol bekas yes, eh, <gulis> dia semoga, ya aku hape-hape aja lah lho jenengnya mah sandi dia diwangkalan urif sendiri, hahaha <gulis> tapi gak apa dia kuat lho, batinnya kuat lho kuat lho oh ya wah oh, yuk iya. nah oh, ini mas Andi kata ngalor aku ngidul yuk sate satunya nih yuk nah gue yuk hmm. area uh, kocok paling ngertang lor dilungkas segaran hmmm segaran kan sate-sate babi lah Netar kana sate babe. Hmm, Yen tak seneng ngene iki, cuacanya cuacane gak Apa gak udan ngene ya. Gak mendung ngene iki vlog-vlogan, ningi jalan-jalan, son mare, reading riding as, enak. Nah, iki lho, Lor desa Segaran ya, kaburone. Masuk desa Segaran, Segaran ya gilor. Segaran yang terkenal sate babi. nengarannya apa ya? SP SP satu pun sate babi. Sate babi, B 1 sate babi. Karena rawamain terkenal ya. Antre antre, mangandak ya. Oke. Kanan jalan ya luar. Ya, kau kan gambarnya kecap celisane kan kau kan? Sate babi. Wes sembarang uang dekonois. Makan. Kebanyakan uang luar kau tak sabang orang-orang kebanyakan orang Cina enggak waris bro. aku juga ya gak tau mangan, aku rasanya biya ya mungkin kalau orang yang seneng mangan, rasanya enak ngomongnya kan babi enak bro. tapi aku gak, gak makan babi makan ayam makan aku menti Jangan ya lawa tempe, jangan kacang, terong, yes, mentinanya naik welor, nah, naiknya segaran loh, segaran nih, gerejo, nah, kih gerejo, gerejo ini segaran nih, guys, segar gerejo ini, kalau sekolah nih, nih, semua reubah ya, okay, loh, ya, konon katanya kanan katanya sekolah asd gue lho kan sekolah asd tuh sih siji pake demite kalau roh omong zaman biyen zaman belanda kan? sekolah asd gue di bom apa di bom ngono lho gak apa-apa ya aku ora ngerti aku kan ya ma diceritane cerita nih, orang kaya, orang masalah aku biar kan sering bakulan deh gerejo aku nih lho lho bakulan ya sekolahan jamanku aku bakulan ke ya nih gerejo sekolahan wes terkenal aku bian bakulan roti bakar lo waris lho lo waris, aku kaya terkenal deh deh masalah bakul aku zaman pian roti bakar. Nah, naik nganu merok. Doku saya yo. Susu-sune, ne tak akeh. Asale nah aku gak cocok bakulan. Masalahnya apa tuh Aku gampang nesane mentolo gak tega tak dulu saya ke larangan, kelarangan ini aku lolor yomboh aku panjang Nah masalah bakulan ini kita gak cocok bisnis dagangnya eh jawa rambatnya di semer tante ya ini pojok di pagi nah araro, aku, wah, ike, wilayah pojok paling pulang di wai, ya, ngelor, iya, dah, eh, benda sore nih, ike, ya, truk wah, care, trak, antrian, cecair, jejer ike, apa, pasir, dam, jam truk, truk, kapu, bende, nah, gue, kempengin, gue, tengah malam, truk-truk trak, dam tanggo pasar kadang go ndhut apa-apa irang-irang ngene kowe wis pakak jalan utama <tuh> mlaku metu tergede-gede arah melitar nangeta arah melitar ngancar nang mulo arah gembun ngalor arah kota kediri wates kan nah nek nang ngarane wates paling kidul gitu, wetan kidul. Gitu, yes ngono se ya Lur, aku tak pamitan dhisik. Nah apa men Sang menurut sampean penting ya sampean lebone sampean kayak gak popone. Gak penting ya sampean. Gak usah kok gak popo Aku semanut sampean ngono Lur. senengnya senenge hiburan aku ya berusaha semaksimal. Lah. Yes, sempurannya sungai ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dadah lor. <tik> <tik>